Oke, okay, ready, yo A to the A to the R to the I, Harry ah. Oke, okay, lagu ini terinspirasi oleh salah satu bersaudi saya lagi Yang suka gonta-ganti pacar Semoga dia diberikan kesadaran Dan untuk mantan-mantan pacarnya Jangan sakit hati ya dan untuk pacarnya yang sekarang, taboh aja, oke? Okay? Yo. Kasih maafkan diriku, kuakui ku memang punya wanita selain dirimu, tapi bukan berarti ku mencintai dirinya. Yeah. Ku hanya mencoba berpetualang cinta, mencari kesenangan hati, menikmati pesona mudaku. Yo, yang sebentar lagi. Berlalu Kasih maafkan diriku Ku akui, ku memang punya wanita Selain dirimu tapi bukan berarti Ku menyayangi dirinya Aku yeah. dan dia cuma sementara Bukan berarti untuk selamanya Mungkin suatu saat nanti ku cinta terakhirku kasih dengarkanlah aku cintaku sayangku ya Berlalu, yo Kasih, maafkan diriku Ku akui ku memang punya wanita selain dirimu Tapi bukan berarti ku menyayangi dirinya Aku dan dia cuma sementara Bukan berarti untuk selamanya Suatu saat nanti ku putuskan dia, karena kau cinta terakhirku. Yeah ah ah ah yeah ah ah kasih dengarkanlah.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 Atau DJ a, -a ETA a -a. Kasih Dengarkanlah aku Cintaku Sayangku Hanyalah untukmu Kasih Percayalah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 Okay. Semoga lagu ini bisa dinikmati Walaupun musiknya sederhana Ya, karena ini tambah kaluman Bapak-bapak Lagu ini tambah kaluman Badai enak, bade hente Nyaku maha, anjen, oke okay. Ah Cik Makasih, thank you, Haturnun I love you you